halo semuanya welcome back to my channel kembali lagi di channel baby Adri and mom dan saya mami rika kali ini saya bakalan sharing apa aja sih ciri ciri bayi yang lagi lapar nah jadi untuk mami sekalian jangan nunggu sampai bayinya menangis dulu baru menyusui bayinya, nah, jadi kalau sampai bayi menangis itu adalah tahap akhir atau ciri-ciri bayi yang sudah sangat kelaparan sekali nah jadi jangan nunggu sampai bayinya nangis baru disusui kasihan kan untuk bayinya kalau nangis nah jadi untuk bayi yang lapar itu bisa dilihat dari ciri-ciri tahap awalnya sampai dia menangis bayi yang lapar itu biasanya dia akan menjulurkan lidahnya keluar dan mengecap uh, bibirnya Nah, untuk bayi yang lapar, uh, dia bakalan melakukan gerakan itu sebagai tanda awal bahwa dia lagi lapar. Nah, untuk selanjutnya, bayi yang lagi lapar, juga biasanya akan selalu membuka dan menutup mulutnya. Nah, jadi Mami juga harus melatihin kalau dia sering membuka dan menutup mulutnya. Itu artinya dia lagi lapar dan pengen menyusu. Selanjutnya, bayi yang lapar itu dia bakal menghisap tangannya atau menghisap jari-jarinya. Jadi, ketika bayi menghisap tangannya atau menghisap jarinya untuk... Bayi yang baru lahir itu Itu biasanya kalau dia lagi lapar Nah beda dengan bayi yang udah agak gede Bayi yang usianya sudah menginjak dua bulan ke atas Biasanya juga akan menghisap jarinya atau menghisap kepala tangannya Tapi untuk bayi di atas dua bulan itu bukan berarti dia lagi lapar loh mam Soalnya bayi di atas dua bulan yang sering mengecap atau menghisap tangannya itu Um, itu artinya bayinya sedang bereksplorasi dengan tangannya, dan itu bukan berarti dia lagi lapar. Yang lapar biasanya juga akan menunjukkan refleks rooting ataupun um, refleks um, membuka mulutnya ketika kita menaruh tangan di pipinya atau di dekat mulutnya. Jadi, kalau bayi yang lagi lapar, dia akan sangat cepat untuk membuka mulutnya jika Mami meletakkan tangan atau jari di dekat pipinya. Selanjutnya, um, bayi yang lapar. Ketika digendong, itu dia bakalan mencari-cari arah payudara mami. Jadi, kalau lagi digendong, bayinya sedang nyari-nyari ke posisi payudara. Itu biasanya bayinya ingin nyusu. Selanjutnya, bayi yang lagi lapar juga bakalan merasa, merasa gelisah dan merasa tidak nyaman, dan dia juga bakalan menggerak-gerakkan kepalanya ke kanan dan ke kiri. Jadi, bayi yang lapar bakalan tampak sangat gelisah. Jadi, untuk ketika dia gelisah itu artinya dia lapar dan pengen nyusu nah, akhirnya ketika bayi sudah sangat merasa lapar dan belum juga disusui si bayi itu pasti bakalan menangis dengan sangat kencang kalau sudah sampai menangis kencang, mami itu sudah harus segera menyusui bayinya supaya dia itu nggak kelaparan dan buat bayi masuk angin jadi tadi itu beberapa ciri um, bayi yang lagi lapar dari tahap awal hingga tahap akhirnya semoga video ini bisa membantu dan memberikan manfaat buat mami sekalian. jangan lupa untuk like dan subscribe videoku sampai jumpa di video selanjutnya